Oke, selamat datang di sekolah menengah pertama ya. Selamat, udah lulus SD. Jadi kita di bab 1 NTK ini belajar ya tentang yang namanya bilangan. Bilangan, angka, number. Numero, chula, bahasa Nah, ini jadi kita bagi dua dulu. Namanya bilangan, ada bilangan yang namanya bilangan imajiner dan bilangan real. Bilangan real, imajiner tuh imajinasi ya. Jadi dia contohnya kayak akar minus -1. Dibawa tanda akar ada tanda minus, akar minus -7 ya. Ini jadi bersifat hayalan. Karena ngapa? Yang di tanda akar itu harus selalu positif. Itulah real. Ya. Contohnya akar 4 ya. Eh. Dua kan. Atau juga akar tiga bisa sih ya akar 9 tuh tiga. nah ini namanya sebagai bilangan rasional ya. kalau akar tiga itu termasuk yang namanya bilangan irasional nah bilangan rasional ini nanti dibagi lagi menjadi bilangan bulat dan bilangan pecahan nah pecahan dulu sudah pernah lah ya belajar ada desimal pecahan biasa ya persen ya bilangan bulat ini dibagi lagi bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif berdasarkan garis bilangan ya. ini tengah-tengah nol netral toh itu ya di kanan nol positif di kiri nol negatif ya jadi kurang lebih inilah nanti ya kita bilangan ini ini jenisnya ya ini jenis dan Nanti akan ada yang namanya operasinya Operasi bilangan itu Kita mengenal yang namanya tanda-tanda dari SD itu Penjumlahan, pengurangan, ya. perkalian, dan pembagian ya. Lalu nanti akan ada juga pangkat ya. Ada akar juga, ya. kita belajar Nomor ini lah, ya, pertama materi kita. Dan kita akan latihan soal ya dari buku ini, dari buku matematika dari Kemdikbud ya. Ini linknya, nanti bisa diklik di deskripsi YouTube ya. Oke, ini nomor satu nih. Bilang positif k dan bilang berat negatif l. K ada 4 bilangan, l ada 5 angka. Mana yang lebih besar? Ya. Positif berarti di kanan ya. Di kanan Angka 0 ya. Ini wilayah positif Di kiri Negatif ya. kiri 0. Jadi selalu ya Positif itu pasti Lebih besar nilainya dari negatif ya. Tidak peduli angkanya ada berapa ya. Walaupun K itu ada 4 L itu ada lima, jadi negatif itu ibarat utang-utang sebanyak pun utang ya, nggak untung ya, positif ya, k jadi lebih besar dari l jadi patokannya di garis bilangan ya. Oke, kalau nomor dua ini bilangan a dan b, bilangan bulat positif bilangan a dan b tersusun dari empat angka. Nah, bagaimana nih langkahmu? Untuk menentukan bilangan yang lebih besar Jadi ya kita ya Misalnya kalau 4 angka ya A sama B 4 angka Anggaplah misalnya A itu 1, 2, 3, 4 Sedangkan B itu 1, 2, 3, 5 Nah ini kita harus Langkahnya menyisir Dari Tempat, nilai tempat yang paling kiri Kebetulan kalau 4 angka Paling kirinya nilai puluhan ribu, puluhan ribu, ya, puluhan ribunya nih sama-sama satu, ya, eh, dari tempat ribuan, ya, ribuan. Oke, dari ribuan baru kita lanjut ke nilai tempat yang kedua itu ratusan, nah ini sama-sama dua, ya. Setelah dilihat ratusan, kita lihat nilai tempat puluhannya, itu sama-sama tiga -sama ya. Nah, baru penentunya ini di satuan ya. Karena satuan 4 itu kurang dari 5, jadi A-nya pasti lebih, kurang dari B ya. Kurang lebih gitu ya. Jadi sisir dari kiri ya. Sisir dari kiri Oke ini nomor tiga diketahui bilangan C dan D, bilangan berat negatif C tersusun dari tiga angka dan D ada empat angka. Nah, manakah yang lebih besar? Misalnya C itu kalau tiga angka minus 578. Salah ya. kalau yang D-nya itu 4 angka 5789. Nah, posisi kalau di garis bilangan... Itu kan Negatif di sebelah kiri 0 ya nah Kan kita mulai dari Min 1, Min 2, Min 3 ya. Dan seterusnya Berarti Makin ke kiri makin besar angkanya Jadi Min 578 ini di kanan Angka Min 5789 Ya, kalau misalnya Di kanan, itu berarti Lebih besarnya Min 578 lebih besar daripada min 5789 Jadi itu maksudnya C Lebih besar dari D Oke, okay, nomor 4 nih Setiap huruf pada bilangan tersebut Mewakili suatu angka Urutkan bilangan tersebut Dari yang terbesar Ya, ini kan X, Y, Z ini sama-sama Bilangan dengan Kalau X ini ada 6 digit ya 6 digit puluhannya eh, ratusan nilai tempat untuk ratusan ribunya satu 100 puluhan ribunya dua ya ribuannya tiga ya nilai tempat ratusannya a puluhannya b dan satuannya c nah kalau ini juga 6 digit jadi kita lihat saja dari yang paling kirinya nilai puluhan ribunya itu x kurang dari y ya karena satu kurang dari empat. Nah sementara kalau z z ini kan satu dua tiga empat lima lima digitnya otomatis pasti z yang paling kecil ya karena baru lima digitnya. Jadi urutan dari yang terbesar adalah y lebih besar dari x lebih besar dari z ya. Tuh, jadi kita analisisnya tempat saja ya. Oke, kalau nomor 5 ini bilangan K A, B, C, D F, G, H, ya. ini setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, manakah yang lebih kecil jadi kita lihat nih ini nilai tempatnya ini kan ini 1, 2, 3, 4 ini satuan, puluhan, ribuan puluhan ribu, ratusan ribu juta puluhan juta ratusan juta miliar ya. Nah, jadi sampai dengan nilai tempat e, ribuan maaf ratusan ya. Dari miliar tadi ini sama ya senilai ya. Nah, jadi kita lihat nilai puluhannya H dengan 4 ini ya. Nah, ini jadi manakah yang lebih kecil? Ada dua kemungkinan ya. Jika H sama dengan 4 nah ini kan enam lebih besar dari 5 maka nanti k itu lebih dari l nah tapi kemungkinan kedua kalau misalnya h itu ini lebih dari sama dengan ya otomatis ya kalau misalnya tapi kalau hanya kurang dari 4 ya itu kebalikannya k mesti kurang dari l gitu yeah. ya yeah. Oke, okay, selanjutnya operasi penyimpanan dan pengurangan bilangan bulat ya. Nah, ini pen hasilnya 692 tambah 207 itu lebih dekat ke mana ya? 692 ya puluhannya kan 9 lebih dari 5 ya. Jadi ini bisa aja anggap 700, 207 bulatin jadi 200 saja ya. Oke, okay, B jadi ya. Ah, angka 924 dan 5 akan disusun menjadi dua bilangan berbeda bilangan pertama disusun dari keempat angka dengan susunan dari angka terbesar ke angka terkecil jadi yang terbesarnya adalah 9 ya jadi sembilan lima empat dua itu bilangan pertama bilangan kedua disusun dari empat angka dengan susunan dari angka terkecil ke terbesar jadi dua empat lima sembilan ya Nah selisih yang terbesar dan yang terkecil ya kurang 9 pinjem 209 ya, jadi 12 kurang 9 3 ya 13 kurang 5 8 4 kurang 4 0 7, 9 kurang 2 7 jadi 7 7000 83 Oke jadi Pak Abdul mempunyai hutang pada Pak Boas 700.000 karena kecelakaan ya, anaknya ya terpaksa minjam lagi 200.000 Nah, permasalahan pada garis bilangan ya. Ini jadi, anggaplah dia sudah 700.000 ribu. Nah, ini dia nambah lagi ya. Kalau nambah berarti makin ke kanan. Tambah 200.000 ribu jadinya. Ya, dia di sebelah kanan ya. 200, 700 ribu tambah 200.000 Ya, ini 7 tambah 2 aja 9 ya eh? 100 ribu ya. nah berapa utang Pak Boas ya eh? itulah 900 ribu tadi ya jalannya ya oke nomor 2 nih seorang turis di Selat Sunda melihat seekor ikan lumba-lumba meloncat 4 meter di atas permukaan laut kemudian ikan tersebut menyelam lagi 9 meter di bawah permukaan laut. Gambarlah pandang garis bilangan posisi ikan lumba-lumba dari mulai meloncat. Sampai menyelam lagi? Ya kalau mulai meloncat itu berarti dari 0 dulu ya, dia. Dari 0 lalu loncat 4 meter. ke di atas permukaan laut berarti positif. Ya. Lalu menyelam lagi sampai minus 9. Ya. Minus 9 berarti di bawah tuh negatif. Ya. Ingat di atas positif. Ya. Jadi dia ke kanan dulu, awalnya habis dari ke kanan baru ke kiri ya Nah jadi ditanya tuh selisih ya, ketinggian meloncat dan kedalaman ikan lumba-lumba Jadi 4 dikurang negatif 9 4-9 13 jadi, ya Oke nomor 3 nih, hasil dari tanpa menghitung persatu-satu ya Ya ini sebenarnya ada namanya deret eh ya, deret aritmatika jadi deret aritmatika tuh kita harus tahu dulu ya suku pertamanya itu satu u satu atau a nah selisihnya itu tiga kurang satu atau lima kurang tiga atau 7 kurang kan selalu tetap tuh dua ya nah dia Suku terakhirnya UN99 Nah jadi Dia tuh mau nyari SN ya Nah ini ada rumus cepat SN sama dengan N per 2 Dikali U1 tambah UN ya. Nah tapi N nya belum tahu ya Jadi kita bongkar dari UN ini UN itu sama dengan rumusnya A plus N min 1 kali B A nya tadi dapat 1 Kali B-nya 2 ya 99 kurang 1 98 ya Dan 2 kali N-1 98 bagi 2 tuh 49 ya Jadi 49 tambah 1 50 Nah ini jadi hasilnya SN-nya itu 50 per 2 U-1-1 nya UN-nya 99 50 bagi 2 itu 25 ya 1 tambah 9 9 itu 100 25 kali 100 jadi 2500 ya oke kalau yang B itu nah ini bisa kita gabungin aja ya yang positif ini kan yang ganjil-ganjil jadi yang positif itu 1, 3, 5 dan seterusnya sampai positif terbesarnya 99 yang 100. Nah itu nanti yang negatif itu yang genap genap 2, 4, 6 dan seterusnya sampai 9 sampai dengan 100 ya. Nah ini kan ada 5, 50. Ini tadi sama ya kayak soal A1 ya. tambah 3 tambah 5 dan seterusnya sampai 99. Itu hasilnya tadi dapat udah 2500. Nah kalau yang ini, ini kan sebenarnya dua kali lipat Yang dua kali lipat dari yang kanan ya uh, Tapi batas 50, jadi enaknya kita tetap pakai rumus SN aja Tapi jumlahnya karena dia ininya yang ganji 50 Genapnya pasti 50 juga, S50 ya. Nah ini, lima, ini ini rumusnya tadi SN sama dengan N per 2 dikali U1 tambah UN. N-nya 50 per 2. U1-nya tadi 2. UN-nya pakai yang ini, 100 ya. Ya, jadi. Ininya U1. Ini UN ya. Bedanya tetap ya. Bedanya 2 ya. Jadi 2500 dikurang 25 kali 902. Nah, ini bolehlah 25 dikali 100 kurang 902 ya. 2 tambah 100 nya 102. 100 kurang 102 itu jadi hasilnya 25 kali min 2, min 50 ya. Nah, kalau yang C... Nah kalau yang C Ini dari min 100 Min 99 nya negatif terus ya Min 1 0 Ini balik positif lagi Jadi ini secara logika Kita min 100 Min 99 Min 98 itu Dikurang sampai dengan 51 Ini satu operasi ya Karena apa Nanti ini kan ada min 50 49, 48 dan seterusnya sampai dengan min -2, min -1 ya itu juga satu operasi ya, satu kelompok ya. Nah, ini nanti itu bakal dijumlah dengan 1, 2 dan seterusnya 48, 49, 50 ya. Ya, nol abaikan saja nol ini ya, abaikan. Oke jadi ini kan 50 kurang 50 0, 49 kurang 49 0, 48 kurang, min, kurang 48, 0 ya. dan seterusnya sampai dengan 2 kurang 2 0, 1 kurang 1, 0 jadi ini semua hasilnya ya, hasilnya 0 nah yang di kanan kita hitung ya penjumlahan dari uh, min serat, 51 min 100 99, minus sembilan sembilan minus sembilan sampai dengan minus lima puluh satu ya. Nah ini kita anggap aja ya. Tadi minus seratus itu suku pertamanya. Nah bedanya itu minus sembilan sembilan dikurang Min 100 Itu sama dengan 1 kan Bisa juga min 98 Kurang min 99 Ya 99 kurang 98 Jadi bedanya teratur 1 Terus UN nya itu Min 51 UN tadi rumusnya A plus N min 1 kali beda ya A min 100 Ditambah N min 1 bedanya 1 jadi 100 kurang 51 sama n-1 e 49 sama n-1 n-49 1 50 ya. jadi kita jumlahin ini kita cari SN -nya, n per 2 tadi U1 tambah UN n-nya 50 bagi dua ya. U1-nya pakai min 100 n-nya pakai min 51 jadi 50 bagi 2 25, min 100 dikurang 51 25 kurang 151 dikali min 151 ya. 25 125, 25 5, 7, 7 3 minus 3 7, 7 5 ya Gak ya benar ya 25, 125, 25 ya. Edward ingin membuat katrol roll Timba air, katrol 2 meter di atas permukaan tanah Dan permukaan Air 3 meter di bawah Tanah Jadi Kurang lebih ini katrol timba tuh ya, ini sumurnya ya. nah katrol tuh pasti di atas ya. ini katrol katrol itu 2 meter di atas permukaan tanah ini tanah ya. ini tanah Dan permukaan air 3 meter di bawah permukaan tanah Jadi kurang lebih air tuh baru di disini Nah ini jaraknya dari tanah ke air ini 3 meter jadi panjang tali itu, dia 2 tambah 3 ya. Sama dengan 5 meter ya Oke, dua ekor ikan mas di akuarium ikan yang besar Ini permukaan air ya Ini ikan besar 15 cm Dari permukaan air dan ikan yang kecil 9 cm di bawah permukaan air, jadi di atas ikan kecil, di atas ikan besar, ikan yang kecil 9 cm. Berapa perbedaan jarak kedua ekor ikan, ya. Ya, jadi min 9 cm dikurang minus 15 cm, jadi min 9 plus 15 cm. 14 kurang 9 tuh hasilnya 6 cm gitu ya ya nomor 6 nih kapal selam mula-mula 120 meter di bawah permukaan laut nah ini anggaplah atas ini permukaan laut dia kapal lautnya 120 meter nih ini kapalnya Kapal selam ya. Kapal selam ya. Awalnya 120 meter. Kemudian naik ke bawah lagi. Ke bawah lagi turun. 60 meter ya. Nah ini posisinya berapa? nih Dalam penjumlahan bilangan bulat. Jadi. Minus 120 meter. Bergerak ke bawah lagi. Kurang lagi 60 meter ya jadi min 180 meter ya. ke nomor 7 ini pak agum memiliki usaha ayam potong di pasar bulan pertama untung 4 juta bulan kedua rugi 6 juta ya. bulan ketiga dan keempat rugi 2 juta dan 3 juta jadi apakah jadi kalau misalnya untung itu positif ya. untung positif, rugi itu negatif jadi dari sama tuh bulan pertama ya jelas ya untung 4 juta kan. kalau bulan kedua itu yang untung tadi kita nilai positif rugi itu negatif jadi positif 4 dikurang 6 jadi min 2 itu berarti rugi 2 juta ya Nah, kalau total untuk bulan ketiga. Ketiga itu kan sudah rugi 2 juta tuh di bulan kedua. Rugi lagi 2 juta. Jadi, totalnya min 4 juta ya ruginya. Bulan keempat. Itu sudah rugi di bulan ketiga min 4 juta. Rugi lagi. Min 3 juta ya. Min 7 juta. Jadi, rugi totalnya 7 juta. Jadi nomor 8 nih, Alvin. Alvin... X call um, Maju 3 langkah ya. Berarti positif 3 3 ya, langkah ke depan Perintah mundur berarti negatif 4 ya. terus, terus, terus Komandan Memerintahkan me Alvin maju 10 langkah Positif 10 mundur 8 Negatif 8 maju lagi 3 10 kurang 8 itu positif 2 Tambah 3 jadinya Positif 5 ya jadi selisihnya itu e, Dari posisi terakhir tadi kan e, Positif 5 Posisi awal tadi Dia ngomong 0 ya Ya jadi 5 lah ya 5 langkah Dari posisi awal Oke kalau nomor 9 nih Di kelas ada 38 siswa 15 perempuan 13 Bersepeda Jadi 38 siswa Ini perempuannya ada 3 15 ya Perempuan Berarti laki-lakinya ada 38 kurang 15 ya 23 ya Nah dia ngomong 13 siswa suka sepeda ke sekolah 9 di antaranya perempuan 9 perempuan sepeda ya Jadi nggak sepeda 15 kurang 9 6 ya Tentukan banyak siswa laki-laki yang tidak suka mengendarai sepeda ke sekolahan Nah laki-laki kan 23 dia ngomong tadi 15, 13 orang yang bersepeda tuh Perempuannya 9 Jadi 13 kurang 9 Laki-laki yang bersepeda Itu 4 orang Jadi Nah jadi laki-laki yang tidak Suka se mendiri sepeda 23 kurang 4 aja ya Total laki-laki kan 23 Jadinya 19 Gitu ya Bersepeda itu Berarti Laki-laki totalnya 23 dari 23 kurang 4 19 -nya. Oke, 10 nih Berapa maulihara? 650 Ayam potong, 135 ayam kampung 20 burung uh, Dalam minggu yang sama Mati 65, mati berarti Berkurang ya, negatif Jadi ayam potong yang masih hidup ayam potong yang tadi awalnya 650 dikurang yang matinya 65 ya. 5 4 15, kurang 68 ini. 485, ya. 585 ya. 385 ayam potong masih hidup. Selisih ayam potong dan ayam kampung yang mati. Nah, ayam potong yang mati 65, ayam kampung mati 45. Jadi 65 Ya, ya. ke nomor 11 periksa pernyataan berikut benar atau salah secara intuitif jika salah guys, contoh penyangkal A lebih besar dari B, B lebih besar dari C, lebih besar dari D kalau A plus B nah, ini kita misalin aja ya 5 lebih besar dari 4 lebih besar dari 3 lebih besar dari 2 jadi A itu 5 B itu 4 C nya 3, D nya 2, ya. nah kalau A plus B ini berarti 5 tambah 4, C plus D itu 3 tambah 2, 5 tambah 4 itu berarti 9, 3 tambah 2, 5, nah 9 itu pasir besar dari 5 kan? Oke, ini jadi selalu betul, ya. kalau A dengan C ini 5 tambah 3 contohnya. B dengan D, 4 tambah 2. Jadi, 8 dengan 6. Ya, lebih besar. Ya. Kalau A dengan D, 5 tambah 2 ya. B itu, B dengan C, 4 tambah 3. Nah, 5 tambah 2, 7. Nah, ini justru sama dengan ya. Jadi, tidak selalu ya. Gitu ya. Bisa saja sama dengan ya.